Hati-hati, USDCAD sedang rebound. Secara umum, bias harian pergerakan USDCAD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase rebound dengan berada di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.24314 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.23867. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212